Hai sobat YouTube, ketemu lagi di channel YouTube dapur Wulan. Buat yang baru pertama kali mampir, halo, selamat datang. Hari ini aku mau share resep oseng cumi asin cabe hijau. Gak pakai ribet, gak pakai banyak bahan, dan yang pasti bikin lagi ya teman-teman. Yuk langsung aja kita lihat caranya. Tam tama potong-potong bawang putih, bawang merah. Kemudian iris sama ya, cabai hijau sama cabai rawit Buat cabai rawitnya sesuai selera aja ya, tergantung kekuatan lidah sama perut kalian semua Didihkan air buat merendam cumi asinya ya, jangan gak alot biar empuk cumi asinya Sisihkan Lalu bersihkan cumi asin yang sudah direndam tadi, potong-potong dan sisihkan ya. Langkah selanjutnya, kita siapkan wajan, lalu tambahkan minyak goreng. Panaskan minyak di api sedang aja ya, enggak usah terlalu besar. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih, tumis hingga harum ya. tumis-tumis bawang merah hingga agak layu ya dan terharum setelah layu masukkan semua bahan seperti cabai hijau cabai rawit sama ale setelah itu diaduk-aduk hingga cabai rawitnya layu ya teman-teman lalu masukkan cumi yang sudah dipotong-potong tadi ya diaduk-aduk hingga tercampur rata jangan lupa dibumbuin dengan gula karena cuminya sudah asin aku gak tambahin garam ya tapi itu opsional balik lagi ke selera masing-masing cuminya sudah mateng ya teman-teman sudah bisa diangkat dan dinikmati bersama nasi hangat Hmm, sedapnya, sekarang saya mau cobain dulu ya. Aduh, mantap bener ini, teman-teman! Segera dicoba ya resep dari aku. Terima kasih.